Teman, lihat enggak tuh? Lihat tuh teman-teman. Kakak lebih dekat lagi ya. Lihat tuh teman-teman. Teman-teman, tahu enggak itu mainan apaan ya? Wah. Apaan tuh teman-teman? Hati-hati -teman? ya teman-teman. Kita periksa lebih dekat lagi teman-teman. Yuk, kita ambil dulu teman-teman. Wah, ternyata kita dapat buaya mainan nih teman-teman. Buaya mainannya warna biru nih teman-teman. Lihat nih Tuh matanya warna putih teman-teman Wah kita masukin ke wadah ya teman-teman Kembali lagi ya teman-teman Bersama kakak di toys of mainan ya teman-teman Berburu mainan lagi hari ini Kita berburunya di rumputan lagi nih teman-teman Lihat nih Lihat tuh teman-teman Rumputnya banyak sekali Lihat tuh Tuh banyak kan? Wah. Cari mainan lagi ya teman-teman bersama Kakak. Mana ya mainannya teman-teman? Wah, Pak nih teman-teman. Kakak dapat lobster. Lobsternya warna merah. Kakak masukin ke wadah dulu ya. Kakak mau berburu lagi lebih banyak nih teman-teman. Ohnya kakak hari ini sangat-sangat semangat berburu mainannya. anak lagi ya teman-teman? Di sini rumputnya lebat-lebat loh teman. Banyak banget nih. Rumputnya. Wah, pantu tuh yang merah teman-teman? Sepertinya kita dapat lagi mainan teman-teman. Yuk kita lihat. Wah, kita dapat semut merah besar teman-teman. Mantul mantul. Dapat mainan lagi hari ini teman-teman Pastinya berburu bersama kakak Mainannya mana lagi ya teman-teman Pokoknya kita harus semangat nih teman-teman Berburu mainan bersama kakak hari ini Lihat tuh rumputnya banyak banget tuh teman-teman Lihat tuh Mana lagi mainannya ya teman-teman? Mana lagi nih teman-teman? Wow! So amazing nih teman-teman! Kita langsung dapat Empat mainan, lihat tuh! Kita dapat gurita, kita ambil dulu ya! Lihat nih teman-teman! Kakak dapat seekor gurita Simpan di sini dulu ya teman-teman! Dan juga ada si Ikan pari kuning nih teman-teman! Dan juga Kita dapat Wah, kita dapat ikan hias teman-teman. Dapat ikan hias lagi nih teman-teman. Warna ini warnanya ini kuning dan hitam teman-teman. Masukin ke wadah lagi. Mantul-mantul teman-teman. Lihat nih, kakak sudah dapat lumayan banyak hari ini teman-teman. Sepasti so, berburu mainan bersama kakak lebih menyenangkan lagi teman-teman. Cari mainan lagi ya teman-teman. Mana ya mainannya teman-teman? Mana ya? Wow, ada yang terciduk nih teman-teman. Teman-teman lihat enggak tuh? Yuk, kita ambil. Wow, kita dapat si ulat imut nih teman-teman. Kakak masukin ke wadah dulu ya. Karena Kakak mau berburu mainan lagi teman-teman. Mana nih mainannya teman-teman? Kakak mau cari yang lebih banyak lagi teman-teman. Soalnya Kakak mau bawa, -bawa pulang ke rumah. Mana lagi ya teman-teman? Mainan. Wah, dapat lagi nih teman-teman. Lihat nih teman-teman. Kakak dapat seekor gurita lagi nih teman-teman. Lihat nih. Masukin ke wadah dulu ya. Dan si kepiting kuning teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Apabila bertemu hewan asli seperti ini. Teman-teman jangan langsung menangkap pakai tangan. Nanti tangannya dicapit lagi teman-teman kan kasihan masukin ke wadah lagi teman-teman diu, mantul-mantul berburu mainan hari ini sangat menyenangkan pastinya di toys of mainan teman-teman mana lagi ya teman-teman mainannya hmm. pokoknya harus semangat lagi nih teman-teman berburu mainan Wah, wow, apaan tuh teman-teman? Wadidaw, kita dapat jangkrik kuning. Ah, oh, salah ya? Ini bukan jangkrik, teman-teman. Ini apaan ya? Wow, ini kalah jangking, teman-teman. Kakak dapat kalah jangking kuning hari ini. Ini juga ada cepitnya loh, teman-teman. Hati-hati ya, teman-teman. Kakak simpan lagi di sini, teman-teman. Lihat tuh, ada kakak sudah hampir penuhkan, teman-teman. Tapi kakak masih mau berburu mainan sepertinya hari ini seru sekali kakak dapat banyak hari ini ke teman-teman berburu hari ini menang banyak teman-teman pastinya yuk cari lagi teman-teman mana ya mainannya teman-teman mana ya teman-teman lihat enggak tuh itu tuh teman-teman kita lihat lebih dekat lagi wow kita dapat katak teman-teman kita dapat katak-katak katak-katak kita dapat seekor katak hijau teman-teman masukin ke wadah ya teman-teman lihat nih wadah kakak sudah penuh nih teman-teman seru sekali berburu mainan hari ini teman-teman bersama kakak wadidawadidyu wow kakak dapat lagi nih teman-teman kakak dapat Pak nih kupu-kupu warna biru nih teman-teman wadidaw seru sekali berburu mainan bersama kakak lihat nih wadah Kakak sudah penuh nih teman-teman sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman so, pasti di channel toys of mainan teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya video kakak biar kakak tambah semangat lagi membuat videonya dadah